Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Udah lama banget ya guys, gue gak bahas video-video perampakan super creepy dari TikTok. Dan di episode kali ini, kita udah sampai ke part 14. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gua saranin kalian buat tonton dulu. Linknya gua taruh di bawah. Dan gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Video yang pertama ini sempat viral beberapa waktu yang lalu di TikTok. So ada dua orang yang masuk ke dalam hutan malam-malam. Tiba-tiba doi dan temennya tuh sadar dan mereka lihat kayak ada siluet orang di antara semak-semak. Karena faktor jarak yang lumayan jauh dari mereka dan juga penerangan yang pada saat itu cuma ngandelin senter doang, jadi mereka nggak yakin sosok itu orang, penampakan, atau hewan atau apapun itu. Mereka coba buat komunikasi sama sosok yang tadi, tapi sama sekali enggak ada respon. Sampai salah satu di antara mereka inisiatif buat coba ngelempar batu. Hola, bruja! <tuk> ahí está mira, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ayi ayi. No, pero aquí hay que tener cuidado con los dos. Ahí está. Ahí está mira, ahí está. Revientenle una piedra, revientenle una piedra. Aquí está una, aquí está una ¿Por qué no vienes aquí donde estamos? Ah, ¡La madre sí le pegó! ¡Ah! ¡No ¡No ¡No ¡No! ¡Se oyó feo! ¡Oh! Ya yes, tiba-tiba sosok yang tadi itu bisa ngeles. Jujur gue sendiri juga masih bingung ya, yang tadi itu apaan. Tapi gue rasa kayaknya yang tadi itu kalau binatang bukan sih. Karena harusnya gerakannya binatang nggak ada yang kayak gitu. Tapi meskipun gue coba buat zoom pun, sosok yang tadi itu nggak terlalu jelas karena kualitas videonya nggak terlalu bagus. Bahkan menurut gue sulit banget ya buat nentuin yang tadi itu apaan. Apakah yang tadi itu beneran penampakan setan? Tapi masa iya sih kalau setan dilempar batu, setannya ngeles? So, gimana nih menurut kalian? Kepala. So, ada tiktokers yang inisiatif buat bikin konten Dimana Doi coba buat masuk ke rumah yang dulunya pernah ditinggalin sama analis Michelle Buat kalian yang nggak tau siapa analis Michelle Doi itu adalah salah satu orang yang mengalami kasus kesurupan yang paling terkenal di dunia Bahkan kasusnya ini sempat diangkat jadi film layar lebar di bioskop Singkat cerita, akhirnya analis Michelle ini meninggal di usia yang sangat muda Karena kasus kesurupan itu Dan setelah analis meninggal, akhirnya keluarganya itu memutuskan untuk pergi dari rumah itu Karena ngerasa kayaknya rumahnya udah gak nyaman buat ditempatin lagi Nah pas tiktokers ini masuk ke dalam rumah itu dan Doi ngevideoin seisi rumah itu Doi itu sama sekali gak sadar kalau di videonya itu ada sosok lain yang ikut rekam Pas kameranya dipending ke atas dan ngarah ke loteng, di situ kelihatan ada sebuah wajah dengan mata yang bercahaya yang kayaknya tuh gerakannya buru-buru ngumpet, guys. Seolah sosoknya tuh kayak sadar kalau doi itu kerekam atau kelihatan di kamera. Jadi doi coba buat buru-buru ngumpet di balik batang kayu. Banyak viewersnya yang ngasih tahu kalau di video yang tadi itu ada penampakan, dan otomatis tiktokers ini kaget karena doi yakin banget selama doi berada di situ sama sekali nggak ada orang lain selain doi. Video yang berikutnya ini sempat viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu Udah ditonton jutaan orang dan masih jadi perdebatan sampai sekarang Tentang keaslian video ini Video ini diambil oleh seorang pria yang naik mobil di pinggiran sawah tengah malam Awalnya doi ngira kalau ada serangga yang kerekam di videonya Tapi, tiba-tiba pas di zoom ke arah sawah itu Ada sesuatu yang berlari mendekat ke arah mereka Tunggu, ada sesosok makhluk yang kalau gua perhatiin pergerakannya itu mirip banget sama orang Doi bisa lompat dan lari mendekat ke arah tiktokers ini Tapi gua ngerasa ada yang aneh guys Kenapa ya video-video dengan tipe-tipe kayak gini tuh selalu di atau habis pas lagi momen pentingnya atau pas klimaksnya Ini yang menurut gue jadi muncul kecurigaan ya Apakah ini sebuah trik supaya videonya itu di play berkali-kali di tiktok Dan kemungkinan besar bakalan masuk FYP karena watch time-nya tinggi atau mungkin orang yang video ini, ini udah keburu panik dan kepencet matiin record videonya. Walaupun gak sedikit juga yang bilang video yang tadi itu cuma video settingan, dan bisa jadi sosok itu cuma temennya yang pakai kostum. Tapi menurut gua asli niat banget ya, kalau sampai bikin video beginian syuting tengah malam, lompat-lompat di sawah pakai kostum begituan. Halo. So ada seorang bapak-bapak yang piara ayam di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba suatu malam Doi ngerasa kalau suara kokok -kok ayamnya itu gak wajar. Awalnya Doi ngira mungkin aja halaman belakang rumahnya itu kemasukan binatang. Doi juga cerita kalau fenomena kayak gini nih sama sekali Doi gak pernah ngalamin dan baru kali ini. Jadi Doi sendiri pun tuh bingung harus ngapain. Akhirnya Doi beraniin diri buat masuk ke halaman belakang rumahnya dan nyalain kamera handphonenya. lot of banging and scratching on my roof. And I came out here to look and see, I don't see anything up there. I don't know what's going on. Hello? Do oh, you yeah, hear that? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Don't you up di situ kelihatan jelas ada siluet berwarna hitam yang kayak ngumpet. Tiktokers ini pun kayaknya sadar sama bayangan hitam yang tadi, dan doi coba buat komunikasi sama sosok itu. Tapi sosoknya itu kayak diam aja dan sama sekali nggak ngerespon. Tapi kalau gue perhatiin, sosoknya itu kayak gerak-gerak gitu, guys. Terus karena tiktokers ini udah keburu parno, akhirnya doi buru-buru cabut dari situ dan masuk balik ke rumah. Dan kalian bisa lihat sendiri, ekspresi muka doi itu bener-bener ketakutan sampai hampir nangis. Dan Doi share video yang tadi di akun tiktoknya. Disitu Doi bilang kalau Doi percaya sosok yang tadi itu ada hubungannya sama paranormal. Badini. Video yang terakhir kali ini gue pengen ngebahas lagi. Seorang tiktokers yang gue udah pernah bahas di video hormat beberapa bulan yang lalu. Konten-kontennya fenomenal banget dan viral banget di tiktok. Bahkan saking viralnya, akun tiktoknya itu sekarang udah gak ada udah di take down sama TikTok, gue juga nggak ngerti alasannya kenapa. tapi kayaknya TikTok tuh ngalami banyak perubahan di terms and conditionnya. so konten-konten kayak gini mungkin udah nggak dibolehin lagi sama TikTok. tapi sebelum akun TikToknya di take down, Doi sempat upload beberapa video terakhir yang menurut gue nggak kalah creepy. Doi ini bernama Franco dan konten-konten Doi itu cuma berisi rekaman kamera CCTV selama Doi berada di kamar tidurnya. So, menurut gue simple banget. Coba deh, sekarang kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Awalnya si Franco ini mendengar ada suara benda jatuh dari lantai satu rumahnya. Bersamaan dengan suara itu, ada pel-pelan yang jatuh sendiri di tikungan tangga. Dan ada penampakan cewek berbaju putih dan berambut panjang yang muncul di situ. Doi coba buat turun dan ngelihat ke lantai satu. Tapi si Franco ini ngaku kalau Doi itu sama sekali nggak ngelihat ada cewek di situ. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya, si Franco ini kayak deket banget sama cewek yang tadi. Si Franco ini juga cerita kalau Doi panik masuk balik ke dalam kamarnya karena doi ngelihat ada lukisan yang jatuh di lantai satu. Gue yakin banget di antara kalian pasti banyak yang bilang, "Ah, video yang tadi itu cuma settingan." Yes, gue sendiri juga yakin kalau video yang tadi itu video settingan sampai gue lihat video doi yang ini. Ya mira para que veas que no hay nada eh, alterado esta en es la aplicación por la que se monitorean las cámaras de seguridad. Mira, fíjate en la hora para que veas que yo no manipulado, di video yang kedua ini Franco ngejelasin kalau video yang tadi itu sama sekali nggak diedit dan videonya tuh asli dari rekaman kamera CCTV so gimana nih menurut kalian apa ya sih penampakan yang barusan itu penampakan yang real atau jangan-jangan video yang tadi itu cuman video settingan dan Franco ini cuman ngibul doang dan video-video doi selama ini tuh cuman hoax semua gimana nih menurut kalian oke okay guys that's it untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini